Benarkah Logan Lee pria yang terkena ledakan bom? Bagaimana jika ternyata pria itu adalah Alex Lee? Pada preview episode 8 drama Penthouse, kita kembali dibuat bertanya-tanya tentang siapa orang yang memberikan uang kepada Baek Jun-ki dan bertanya apakah urusannya dengan Joe dan Tae telah selesai. Banyak yang mengatakan jika orang tersebut mungkin saja Alex Lee yang akhirnya muncul kembali setelah lama menghilang. Jika memang itu adalah Alex Lee, kemanakah perginya Alex Lee selama ini? Sebelum membahas hal tersebut kita sebaiknya memastikan terlebih dahulu siapa sebenarnya pria yang terkena ledakan bom tersebut apakah benar-benar Logan Lee? Seperti yang kita ketahui pria yang dirawat oleh Hyun tersebut telah sadar dari komanya dan meminta kepada Hyun untuk membawa Sim Suryon ke tempat itu. Sepertinya scene itu tidak lengkap dan akan disiarkan secara penuh pada episode 8 nanti. Jika diperhatikan dari ucapan pria itu yang meminta Hayuncul Chul untuk membawa Sim Suryon ke sana, seperti menandakan ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan secara langsung. Jika memang itu Logan Lee kemungkinan ia akan memberitahu Sim Suryon apa yang sebenarnya terjadi. Namun jika ternyata itu adalah Alex Lee maka dia pasti berniat untuk memberitahu Sim Suryon jika Logan sebenarnya masih hidup dan sedang mengawasi semua hal yang terjadi dari jauh. Jadi pria itu kemungkinan 50% Logan Lee dan 50% Alex Lee. Hal ini sangat meragukan dan membingungkan karena pria yang mendekati Baek Junki dan menyodorkan uang tersebut menggunakan cincin dan gelang perak serta tidak memiliki tato pada tangannya. Sebagaimana yang kita ketahui Alex Lee memiliki banyak tato di sekujur tubuhnya bahkan hingga ke tangannya. Lalu apakah pria tersebut berarti Logan Lee? Hal ini juga masih belum dapat dipastikan namun banyak juga penggemar yang percaya bahwa sebenarnya yang terkena bom itu adalah Alex Lee yang menggantikan Logan Lee untuk pergi ke Korea. Hal ini mungkin terjadi karena Logan Lee adalah anak yang sangat berharga di keluarganya. Bahkan Alex Lee pun mengakui hal itu saat Logan Lee hendak pergi ke Korea. Jadi karena terlalu mengkhawatirkan Logan Lee, akhirnya Alex Lee menawarkan dirinya untuk pergi ke Korea menggantikan Logan Lee. Dan seandainya memang Logan Lee pun yang terkena bom, ini berarti Alex Lee bekerja sama dengan seseorang untuk mendapatkan foto Logan Lee yang sedang dirawat oleh Hyun Chul. Dan orang yang mungkin terlibat adalah Sekretaris Do dan Chun Sojin, Jin. Karena hanya mereka berdualah yang bisa memfoto Hyun Chul yang sedang mengobati Logan Lee. Karena sejauh ini tidak ada yang mengetahui tempat itu. Bahkan Baek Joon Ki pun tidak mengetahui tempat itu meskipun dia terlibat dalam misi penyelamatan Logan Lee. Selain itu, Baek Junki juga tertawa setelah mendapatkan dan melihat foto pria yang diduga Logan Lee sedang dirawat oleh Ha yun -chul. Hal ini menunjukkan jika Baek Junki senang karena Logan Lee masih hidup dan itu berarti dia akan mendapatkan uang yang banyak dari keluarga Logan Lee. Sesuai dengan janji yang mereka katakan pada Baek Junki di apartemennya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?